kalsiumnya itu sebetulnya uh, dari telurnya dia sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur kenari mania dimanapun anda berada Kembali lagi bersama saya di channel Haji Kenari Mohon maaf saya baru bisa upload video sekarang Saya ucapkan banyak terima kasih Buat sedulur sedulur dan teman-teman uh, di luar sana yang sudah subscribe yang sudah menyaksikan yang sudah menonton video ini sampai habis. Insyaallah di sini saya tidak berniat untuk menggurui, saya hanya ingin berbagi uh, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan. Ya udah, kalau gitu di sini uh, saya sudah simpulkan ada 5 pertanyaan ya teman-teman ya. Saya sudah uh, catat pertanyaan pertama dari KR Sweet Koyu dari channelnya KR Sweet Koyu akunnya ya posisi mabung bijinya dikasih apa yang pas dan juga seperti makanan tambahan sayurannya atau apa maksudnya ya gitu ya. oke okay. untuk sayuran posisi mabung uh, dihentikan dulu. Sampai nanti selesai. Jangan berikan pakan tinggi. Pakan tinggi itu apa ya? Maksudnya, pakan tinggi itu uh, pakan yang level buat lomba. Nah, di sini uh, saya rekomendasikan yang ini yang di, bisa ditemukan di uh, penjuru kota Indonesia. Mungkin ya, saya cuma merekomendasikan karena uh, di sini natural. Natural hanya uh, terdapat uh, biji sawi, uh, kenari, seed, jawa, wood, dan nilai. Nah, biasanya, kalau lagi mabung, uh, kita sering lihat yang disisakan hanya biji kuningnya saja. Artinya, itu sehat. Biji kuning itu sebetulnya sih uh, bersifat seperti kunyit, sewaktu mereka enggak enak badan atau enggak, enggak sehat gitu loh ya, nah, mereka akan makan itu. Biasanya kalau makanan kemasan seperti ini mereka sudah uji, diuji maksudnya tuh uh, ini tidak kopong. Kalau yang masih kiloan itu kan bedanya dia masih kopong, ada yang masih zong gitu. Jadi waktu dipecah uh, sama burung itu kosong isinya. Biasanya sih itu aja perbedaannya sama yang uh, sudah kemasan. Pertanyaan kedua. Ini dari teh Ici Bos Liawati. Teh Ici kenarinya ekornya sisa satu, yang lain sudah jatuh. Apa itu tandanya selesai mati? belum ya teh, saya teh gak apa -apa ya. itu belum selesai maupun itu baru fase kedua. nanti fase ketiga, fase ketiga itu ada bulu sayap lagi. biasanya bulu sayap yang bagian dalam, kalau bulu sayap yang bagian luar, nah, itu di, dicopot sewaktu fase pertama. biasanya sih itu. ya memang nggak semuanya, yang tua saja menurut dia tua itu dicopot sama dia bagian sayapnya kan. Dirinya. itu fase ketiga. setelah itu baru penuaan bulu. Nah, seperti ini. Nah, nanti seperti ini ada ya. bulunya tuh makin sejajar. itu sayapnya akan rapet, rapet dan eh, ekornya pun akan rapet. dilihat kotorannya. Oke, kotorannya disini sangat sehat Walaupun masih ada putih-putih itu emang efek dari uh, uh, makanan yang dimakan sama dia Biasanya efeknya dari uh, milet Tapi di sini tidak menceret Dan dia masih berbentuk uh, kayak cendol Cendol daun Begitu ya teman-teman Sebagai contoh saja, ini tadinya ekornya juga bondol nih jadi uh, ekornya itu benar-benar habis selama dia sehat pencernaannya tidak terganggu sudah pasti dia akan gacor lagi karena burung kenari itu sebetulnya adalah burung Murni burung kicau, burung ocehan, jadi nggak uh, perlu dikhawatirkan burung kenari itu mandek bunyi uh, Ada karakter, karakter suara yang uh, sewaktu burung mabung itu suaranya agak serak atau hilang, cuitnya juga enggak ada gitu. Itu beberapa karakter burung ada yang seperti itu itu jangan jangan dianggap uh, Itu adalah penyakit apa -apa. Nanti juga dia akan normal kembali Jadi enggak Enggak usah khawatir Dia hilang suaranya dan enggak gacor lagi nah. Yang berikutnya Pertanyaan ketiga dari Mas Aji Mas Aji Setiawan ini ya Bukan Aji saya gitu. Mas Aji bertanya sama Mas Aji Jadi ya uh, Di pertanyaannya boleh dijemur gak atau dikerodong full, untuk mabung jangan sampai kena jemur. Cukup kerodong aja, ganti pakan, uh, minuman, karpetnya, atau pakai koran uh, yang penting di bawah kering. Seandainya di bawahnya basah, berarti ada pencernaan yang terganggu. Uh, itu efek dari uh, dua hari atau tiga hari yang lalu dia habis makan apa biasanya yang saya dapat uh, informasinya itu rata-rata diberikan daun mengkudu setelah diberikan daun mengkudu yang niatnya uh, burung gacor lagi gitu. uh, itu salah kebalik gitu. karena di alam bebas di alam liarnya dia sebetulnya dia adalah predator apel dan sawi Bukan predator daun mengkudu Jadi ya Ini uh, Apa namanya uh, Filosofi yang salah Mungkin ya kalau dibilang ya, Dari teman-teman di luar sana uh, Jangan lagi diberikan daun mengkudu uh, Mungkin ada yang bisa Karena nggak semua burung Metabolismenya sama Mungkin ada yang sanggup ada yang uh, wah, ini gacor kok. gitu pakai daun mengkudu, bisa normal lagi ya? Ada beberapa yang sanggup burung melewati itu. Ada yang tidak. Kalau yang tidak berefek ke pencernaan, mau makan mulas-mulas yang ada dry. Alhamdulillah, burung-burung saya yang di sini tidak pernah makan daun mengkudu. Telur puyuh telur puyuh ini nanti saya akan jelaskan tapi ini belum selesai ya ini masih ada pertanyaan keempat uh, ini teh Esa Sartika teh-teh teteh ya teteh apa mbak teteh Esa Sartika atau mbak Sartika ya mbak Esa Sartika mau tanya om kalau kenari Eh, uh, buka paruh terlihat seperti ngeroll, tapi gak ada suaranya. Ngatasinya gimana? Posisi lagi turun dulu. Nah, ini dia yang tadi kita bahas. Uh, beberapa karakter burung ada yang uh, mandek total ada yang suaranya serak-serak ada juga yang uh, masih gacor jadi nggak bisa dipatokkan jadi uh, mabung itu uh, harus sama semua burung gak? ini salah satu contohnya masih ngerol tapi buka paruh rotok bulu kalau begitu cara ngatasinya artinya dinormalkan lagi uh, pola makan, pola mandi, uh, pola mabungnya normalkan lagi. Insya Allah nanti akan sehat kembali. Terus uh, yang kelima, di sini uh, ada akun masteran manukmu. Kenari saya umur 6 bulan, lagi mabung, bulu dewasa sudah satu bulan, masih mabung aja. Gimana rawatannya? Biasanya ini kasus ini terjadi sama seri besar, yaitu ya F1 ya rata-rata F1, F2 uh, itu rata-rata uh, dari PAUD ke uh, proses dewasanya dia memang sedikit agak lama dibanding burung-burung uh, kecil, karena memang seri yang mereka sangat berbeda. Untuk mengatasinya uh, sebetulnya rawatannya sama mas, jadi nggak nggak harus uh, berbeda perawatannya tetap sama karena kenari ini masih kenari paut Kenari paut itu tamakan tetap kalsium. Karena memang mereka sangat membutuhkan itu untuk proses uh, bulunya. Beda dengan yang sudah dewasa. Kalau yang sudah dewasa uh, makanannya sedikit berbeda. Terkadang uh, kita ngakalinnya ya uh, itu akan ada tambahan. Biasanya di alam liar di habitatnya rata-rata ya. burung ini tuh sudah menjadikan kalsium sendiri kalsiumnya itu sebetulnya dari telurnya dia sendiri biasanya sang betina kalau buang telur yang zonk itu akan dijatuhkan ke bawah dan pohon gitu ya ke bawah itu nanti cangkangnya itu akan dibawa ke sarang ini adalah telur puyuh Sebetulnya, telur puyuh ini uh, yang dipakai sewaktu mabung bukan telurnya. Telurnya kita makan aja, tapi kulitnya ya, kelihatan ya. Nah, itu dia kulit dalamnya. Nah, ini dia kulit dalamnya. Nah, sebetulnya yang diberikan bukan isinya. Yang diberikan bukan isinya, tapi kulit luarnya saja. Ada beberapa dari teman-teman uh, yang ditumbuk. Mungkin gitu. Uh, ini jangan ditumbuk. Kalau ditumbuk itu malah justru lebih bahaya, teman-teman. Ya, berikutnya ada tulang sotong, teman-teman. Ya, ini tulang sotong ini sebetulnya uh, seperti asinan. Uh, dia kadar kalsiumnya memang lumayan tinggi, cuma uh, ada kejelekan di sini, teman-teman lebih halus, takutnya nanti masuk ke hidung atau masuk ke paru-paru uh, kalau kita korek-korek gitu nah itu dia, kayak kapur lebih halus kan, jadi nggak perlu ditunggu. ini sebetulnya ada minus ada plusnya tulang sotong ini sebetulnya sah-sah uh, aja sekarang dipakai monggo aja cuma kalau saya memang nggak pernah pakai ini kalau saya lebih baik pakai di lor puyuk Di alam bebasnya memang mereka konsumsi cangkang telur Untuk beberapa pertanyaan yang lainnya mungkin belum bisa saya jawab Cukup tadi 5 aja pertanyaan yang bisa mewakili Semoga bermanfaat buat teman-teman di luar sana Dan sedulur dulur sekalian Uh, apabila ada kesalahan uh, Monggo silahkan di uh, Koreksi di kolom komentar Saya untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh